Cara menanam durian montong agar cepat berbuah. Omset 240 juta sekali panen. Meskipun sering ditanam di kebun durian, ternyata durian montong juga bisa ditanam di pekarangan rumah yang cukup luas. Ingin tahu bagaimana caranya? Simak cara menanam durian montong agar cepat berbuah berikut ini. 1. Membeli benih durian montong. Saat menanam durian montong, kita harus memilih bibit terlebih dahulu. Pemilihan benih berkualitas tinggi menentukan keberhasilan buah durian yang dihasilkan. Saat membeli durian montong, hal-hal berikut harus dipertimbangkan. Jika Anda memilih atau membeli bibit durian montong, lebih baik membeli benih yang berasal dari perbanyakan vegetatif baik melalui cangkok dan okulasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa sifat-sifat unggul pada induknya dapat menurun pada anaknya dan pertumbuhan mereka lebih cepat. Sebaiknya pilih bibit durian dengan varietas unggulan, serta didapat dari indukan yang mampu menghasilkan panen melimpah, sehingga tidak menutup kemungkinan peluang tumbuh dan buahnya juga memuaskan. Sedangkan kriteria bibit unggulan adalah yang memiliki daun banyak, terlihat segar dan sehat. Dari batang maupun daun tidak terlihat adanya serangan hama, serta penyakit yang bisa saja membuat bibit layu dan mati. Cabang bibit pohon durian yang bagus tidak terlalu banyak. Biasanya hanya terdiri dari 2 sampai 4 arah cabang yang masih kokoh. Terdapat tunas yang baru tumbuh pada batang bibit. 2. Mempersiapkan lahan tanam Salah satu cara menanam durian montong agar cepat berbuah yang tak boleh diremehkan adalah pemilihan lahan. Untuk menanam durian montong, sebaiknya menggunakan lahan yang cukup luas seperti pekarangan rumah. Pohon durian montong akan tumbuh besar. Selain itu, jangan tanam pohon durian montong terlalu dekat dengan rumah karena bisa merusak fondasi. Berikut langkah-langkah persiapan lahan tanam durian montong. Gemburkan lahan menggunakan cangkul setelah tanah gambur. Campur menggunakan pupuk organik dan sekam dengan perbandingan dua banding 1. Jika tanah terasa terlalu kering, maka terlebih dahulu siram tanah hingga kelembapannya cukup. Persiapan lahan kurang lebih selama dua minggu, sebelum memulai penanaman bibit dalam kurun waktu tersebut. Siram secara rutin dua kali sehari dan pemupukan satu minggu sekali. 3. Proses Penanaman Bibit Jika bibit buah dan lahan tanam sudah disiapkan dengan baik, langkah selanjutnya yaitu melakukan tanam pohon. Buatlah lubang tanam yang sesuai dengan ukuran akar bibit durian montong menggunakan cangkul. Masukkan bibit pohon ke dalam lubang tanam yang sudah disiapkan sebelumnya. Lalu timbun dengan tanah yang dicampur pupuk organik. Pastikan tanah kembali padat agar pohon durian montong dapat tumbuh maksimal. Jangan lupa untuk menyiramnya dengan air agar kelembaban tanah tetap terjaga. 4. Tahap perawatan pohon Cara merawat pohon durian yang dilakukan tidak begitu sulit, karena caranya hampir sama seperti merawat jenis pohon atau tanaman lainnya. Perawatan ini ditujukan untuk menghindari berbagai penyakit tanaman, serta untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Perawatan ini dilakukan dengan tekun dan teratur, mulai dari penyiraman, penyiangan, dan pemberian pupuk. Lakukan penyiraman pohon durian secara rutin agar mendapatkan hasil yang maksimal. Lakukan penyiraman dua kali sehari di waktu pagi serta sore hari Untuk menjaga kelembaban tanah Berilah pemupukan tambahan dalam dua minggu sekali Agar tanah mendapatkan nutrisi yang baik dan meningkatkan kesuburan Jangan lupa melakukan penyiangan Agar pohon durian terhindar dari tanaman liar atau hama yang membawa penyakit Ya ini lobang 70 x 70 dan udah didiamkan lebih kurang 3 minggu ya. Jadi uh, selanjutnya kita akan menanam. Ya, oke, okay, silakan PT. Ini pupuk kandang yang udah dipermentasi Kita kasih di nah uh, ini tanah ongguan yang tanah, tanah apa? tanah galian. Kita kasih secukupnya. Ya udah. ke lagi. nggak perlu banyak yang penting ada ya oke okay, udah nah kita masukkan ke lubang nah dan otomatis sudah tercampur ya pupuk dengan tanah nggak usah banyak yang penting ada pupuk kandangnya atau kohi ya kohi sapi kohi ayam terserah lah Dan ini seluas 1,5 hektar di kabupaten 50 kota jorong menganti nah ini memang kita sengajakan nambahnya uh, berbesar sedikit lagi karena kalau udah ada pergerakan urat dia akan senang ya. dia akan senang uh, bergerak uratnya Ya, tanah di bawah tu tak boleh terlalu padat ya. Dengan perasaan ya, Patik ya. <laughs> ya. Tambah sedikit lagi tanahnya ya, Patik. Uh, tingginya tambah lagi, sedikit lagi. Hmm. Ivamnya Haji Ipel, Jorong menganti. Oke, okay, dah silakan kita tanam. Ini bervariasi oh, isinya ya. Ini Musangking, uh, Bauer dan Oce atau duritam tiga jenis. Sholawat kami tanami di sini. Nah, jadi bukannya nah, Usahakan tanah uh, polybagnya jangan pecah ya. Hati-hati sekali. Nah, ya, boleh itu matahari hari terbit ya nanti ah, dia sapa matahari selamat pagi matahari pagi kata durian musangking ya Sudah okay, Sudah, silahkan ya, ya udah nggak apa apa itu sawah ya nah ini yang udah ditanami atau nah, siap ditanam kita pakai apa tolong rumput-rumputnya dah dah dah siapkan rumput cek dah uh. rumput muletin dah nah, ini kohe yang udah dipermentasi ya Nanti siap kita taburi lagi di atasnya nah, Jadi uh, Selang satu atau dua hari Siap menanam semua uh, Tambah tanah ya pak uh, putih, putih. Tambah tanah putih. Nah jadi kita kasih kurater ya. Kalau semisal ada Kuman-kuman uh, di dalam Kita atasi dengan kurater Ataupun merek yang lainnya bagi para pemula boleh silahkan nak ungguk aja situ dulu betik. tambah lagi betik. jadi ini insya Allah ya Sanking, bawor dan oce atau bahasa Malaysia itu OC itu duri hitam ya bahasa kerennya black tone